Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi, I'm Fia You can call me Fia I'm from Java Zakli exactly in Karawang And now, I'm student at Vidyatama University Bandung And my major Is English Department The first question is Saya memilih Mitos Demis uh, Why? Because selama saya Belajar di easy Xizawan gitu, Miss. From CTC until TC, saya nggak nempatin Easy Xizawan. Mas, gitu. The next question: uh, kalau saya pertama hafalin dulu teksnya, ngerti alur ceritanya, uh, karena kalau drama itu dimainkan secara kelompok, jadi mis tanpa sadar rasa percaya diri itu tumbuh sendiri mis uh, apalagi kalau kita ngelihat teman kita itu Pede banget nih wah jadi kitanya juga kebawa gitu dibandingkan kadang uh, performance nya sendiri gitu menjaga konsisten mis uh, kalau saya mis menjaga konsisten itu dari waktu, menjaga waktunya maksudnya kayak menggunakan waktu sebaik mungkin. Terus menjaga kesehatannya juga kan. Ehm, why? karena kan it's easy itu Miss, schedule-nya kan waduh. So full banget. Jadi ehm, sebisa mungkin waktu kita itu digunakan sebaik-baiknya.